Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ngaos Ngaji obrolan zaman sekarang Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada sesi ini Saya mengajak teman-teman semuanya Untuk berbincang Satu tema yang sangat penting Dan sangat menentukan Kesuksesan seseorang dalam kehidupan sehari-harinya Yaitu kecerdasan tahan banting. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya tertarik mengangkat tema kecerdasan tahan banting ini? Setidaknya ada beberapa eh, kasus yang menurut saya mendorong saya untuk berbicara tema ini, saya punya sahabat. Ini kasus pertama, ya. Saya punya sahabat, nampaknya dia tidak punya pekerjaan yang tetap, ya. Badannya sehat, baik, ya. Dan waktu sekolah dulu, ya, sekelas dengan saya, dia termasuk orang yang jauh-jauh lebih cerdas lebih pintar ya di atas saya ya artinya dia punya potensi kalau mengembangkan dirinya itu harus menjadi orang yang sangat sukses ya. namun kondisi sekarang eh, yang bersangkutan eh, tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga kehidupannya kondisi kehidupannya relatif agak bermasalah ya maka saya sarankan kepada beliau ya kenapa tidak kerja ya kenapa tidak melamar kenapa tidak jualan jualan apa kek ya saya bilang atau kenapa tidak ngojek kan ada motor kenapa tidak ngojek wah ketika saya sampaikan seperti itu saya cukup terkejut dengan jawaban-jawabannya ya jualan itu kan perlu modal terus Jualan, makanan, saya nggak bisa masak katanya Gojek, orang-orang aja yang sekarang ngegojek Gojek online itu sepi pada ngeluh Wah. Alhasil dia mencari argumen, justifikasi-justifikasi Untuk membenarkan apa yang diambil, disikapi selama ini yaitu tidak berbuat apa-apa Nah, menghadapi mungkin sahabat-sahabat juga punya kasus seperti ini ya, ada kawan, ada seseorang, Anda ingin menolong orang itu, memberikan masukan, tapi orang itu menolaknya, ya. Kasus kedua, ya saya mendatangi kawan-kawan atau juga sharing ketika bertemu di sebuah pertemuan di Majlis taklim Ya, saya sering menganjurkan mereka untuk melanjutkan studi. Ya, yang tidak kuliah, saya minta mereka sebisa mungkin luangkan waktu untuk kuliah. Yang sudah S1, saya anjurkan mereka untuk ambil S2. Yang S2, saya coba uh, lanjutkan ke S3, ke doktoral. Nah, ada yang menanggapi dengan sangat baik, tapi tidak jarang yang menanggapinya dengan eh, apa tidak begitu bergairah. Ya. Dengan, misalnya ah sudahlah otak saya udah nggak kuat lagi. Ya. itu sering ya. sering sekali ketika saya minta udah lanjutin ke kuliahnya. Ya kayaknya otak saya udah nggak mampu lagi nih katanya. ya atau ada juga sebagian yang lain yang agak sedikit lebih realistis ya menurut saya biayanya dari mana katanya ya. dan berbagai uh, jawaban ya jawaban yang lain nah sahabat-sahabat ngawas yang dirahmat oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala uh, ketika menghadapi sebuah problem sebuah tantangan hidup Seseorang itu dapat kita bagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama oleh Stol penemu kecerdasan adversitas, disebut champer, yang kedua quitter, yang ketiga adalah climber. Singkatnya, ya saya akan ambil sebuah contoh, ya sebuah kampus ya sebuah organisasi menye menyampaikan gagasan untuk berkemah di sebuah gunung mengisi liburan semester melakukan sebuah kemah ya. ketika ide itu disampaikan oleh salah satu dari anggota kelompok itu anggota dari mahasiswa reaksinya dari teman-teman Dari teman-temannya ada Dua bentuk reaksi Yang pertama mendukung Yang kedua Menolak ya. Jadi ketika ajakan e, Berkemah itu disampaikan ya. Yang satu Kelompok Oke okay, saya setuju Saya ingin Atau saya udah lama tidak naik gunung Atau Sebagian saya justru belum pernah ya naik gunung. Saya mau ikut. Nah itu kelompok yang mendukung. Ya kelompok yang lain ah nggak asik naik gunung, capek ya ini itu. Mendingan kita jangan naik gunung deh ke yang lain deh apa gitu ya. Nah itu ya atau kita bikin acara apa di kampus? atau pokoknya nggak naik gunung ya karena dengan berbagai justifikasi-justifikasi ya intinya dia tidak setuju untuk naik gunung dan ketika suara-suara mayoritas cenderung eh, mendukung ya benar-benar rencana itu akan direalisasikan maka kelompok yang kedua yang mendukung ikut eh, Pergi, naik gunung, sementara kelompok yang kedua yang menolak, dia memutuskan untuk tidak ikut. ya Memang pilihan ya untuk tidak ikut. Jadi, eh, rencana naik gunung yang disampaikan kepada seseorang, ketika Anda juga punya rencana apa, ketika Anda sampaikan kepada orang itu, maka Anda jangan kaget ketika ada ada dua kelompok yang mendukung dan yang menolak. Ya. Yang kelompok yang menolak tadi itu adalah kelompok orang-orang yang tidak mau repot Yang tidak mau ribet, yang tidak mau susah Nanti di gunung itu licin, di gunung ini banyak bahaya Di gunung ini yang sudah-sudah juga ada pendaki yang tersesat Bahkan ada yang meninggal berbagai justifikasi untuk tidak bergerak Berbagai justifikasi untuk mendukung sikap mager dia, malas gerak, malas e, beraktivitas, malas berencana. Ya. Nah, kelompok yang mendukung ini, ketika menjalankan rencananya, ya, naik ke sebuah gunung, ya, sampai misalnya di pertengahan gunung itu, tentu tantangan semakin tinggi. Tantangan semakin berat, ya. Maka, ketika sampai ke tengah-tengah gunung itu, atau mungkin juga belum mencapai tengah gunung itu, kelompok ini akan terpecah menjadi dua, yaitu kelompok yang tetap sesuai rencana harus sampai ke puncak gunung, ya. Dan ada kelompok yang memilih, ya. Sudah, kita kan. Udah naik gunung nih, walaupun belum sampai puncak. Ya udah kita berkemah di sini saja. Cukuplah lah di sini. Ini enak, datarannya agak Agak landai. Ada air, sumber airnya bagus. Terus terus kalau ke naik, tapi ter, kita terusnya naik. Kabut, ada binatang buas. Dan jalannya juga cukup terjang. Ya, ya sudah, kita cukup aja perjalanan kita di sini. Ya itu, nah. Ya, Ketika kita menjalankan gagasan itu, ketika kita menjalankan sebuah rencana maka terkadang orang-orang yang bersama kita, tim kita ada kemungkinan pecah menjadi dua kelompok. Yaitu kelompok yang berhenti pada zona aman dan satu kelompok lagi tetap melanjutkan sesuai dengan rencana apapun rintangannya. Ya, nah kelompok kedua ini dia ya sudah lebih baik dari kelompok yang pertama yang sama sekali tidak ikut ya. Setidaknya dia sudah mencoba seperti apa sih naik gunung itu ya. Namun karena mentalnya, mental ingin mencari aman ya maka dia ketika ada tantangan sedikit dia akan berhenti ya. Dia akan selalu bertahan di zona aman Dan tidak mau beralih ke teror zone Atau zona yang berbahaya Nah, kelompok yang ketiga Ya tadi ya Yaitu kelompok yang melanjutkan perjalanan Hingga ke puncak gunung Ya, tentu ketika Kelompok yang kedua ini Yang hanya sampai memutuskan diri cukup Di tengah-tengah perjalanan saja Ya dia punya pengalaman yang bisa di share Bisa diceritakan kepada orang lain Tapi tentu tidak akan banyak Yang dapat diceritakan oleh kelompok kedua ini Tapi kelompok yang ketiga Yang betul-betul sampai ke puncak gunung Dia akan banyak sekali Bercerita menjelaskan tentang pegawai hal Ya, tentang naik gunung itu, ya pengalaman-pengalamannya jauh lebih banyak dari dibanding mereka yang berhenti di tengah-tengah. Dan karena dia sudah sampai ke puncak gunung, dia bisa melihat pemandangan yang begitu luas, ya, bisa melihat ke berbagai sisi, ya bisa punya pemikiran yang lebih holistik, ya, le karena E, bisa, oh, ini ternyata gunung ini begini. Ini ternyata berbatasan dengan ini, dan seterusnya. Dia e, berada di puncak ketinggian. ya Nah, sahabat-sahabat ngaos ngaji obrolan zaman sekarang, ya, dirahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih sikap agama terhadap e, tiga kelompok ini? Apakah agama? Mendukung kelompok pertama, ya, kelompok pesimis lah. Saya bilang, ya, tidak mau berubah, tidak mau bergerak, ya, e, tidak berani mencoba, tidak suka dengan tangan-tangan, takut dengan tangan-tangan Apakah agama Islam menolak, eh, mendukung sikap ini? Ya, e, saya kira, ya, sahabat-sahabat, kita e, pernah e, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah Islam, agama Islam sangat menganjurkan sikap optimis Dan sangat mengecam sikap pesimis Karena sikap pesimis itu dalam sikap pesimis seseorang secara tidak disadari dia sudah berpuruk sangka terhadap dirinya dan juga terhadap Allah Subhanahu SWT Justru agama ini menyuruh seseorang untuk bekerja keras untuk memanfaatkan setiap waktu jangan sampai nganggur ya. Sebuah riwayat yang sangat terkenal sekali imsan qblahosin dahulukan lima perkara sebelum lima perkara ya salah satunya adalah para goka qblasuglilika ya waktu senggangmu sebelum waktu se waktu se waktu senggang sibukmu ya waktu sibukmu sebelum waktu sempitmu para gokak itu waktu senggang ya senggang itu waktu senggang itu E, harus dimanfaatkan ya, harus dimanfaatkan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang produktif intinya jangan sampai nganggur ya parago ka Qobla sugu atau e, dalam e, ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Innallaha la yughyiru ma biqaumin ya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib atau kondisi sebuah komunitas atau seseorang hatta yaghairu ma sampai mereka meru mau merubah sendiri nasibnya mau bergerak mau melakukan sesuatu tidak hanya berdoa Allahumma ya sahil al-umur sahil umurana Wahai yang memudahkan urusan Mudahkan urusan saya Ya muhawil al hawil wal ahwal Ya wahai yang merubah kondisi Hawil ahwal ilah Rubahlah kondisi saya Dari kondisi sekarang ke kondisi yang lebih baik Tidak cukup dengan itu Ya Amiril mukminin Ali bin Abi Talib Karamallahu ajha Pernah menggambarkan seseorang Yang hanya berdoa Tapi tidak berusaha itu seperti orang memanah atau menembak ya tanpa busur. Ya, bagaimana bisa? Bagaimana uh, bisa memanah mendapatkan target ya buruan tapi panahnya tidak ada. Ya, hanya pegangannya saja. Tidak mungkin menembak tapi peluruhnya tidak diisi. Tidak mungkin bisa mencapai sasaran. Ya, orang uh, yang hanya mengandalkan doa tanpa berusaha itu seperti itu Artinya tidak mungkin sampai kepada tujuannya ya. Atau juga uh, ada uh, ya ayat yang lain misalnya Fa'audzubillah minasaitonirroji Bismillahirrahmanirrahim Dalam asyarah kalau tidak salah ayat ke terakhir dan sebelum terakhir Fa'iza faraguta Fang sob, kalau kamu sudah selesai dengan satu urusan, maka lakukan cari kesibukan yang lain. Ya, wa ila robbika para dan hanya kepada Allah kamu memohon. Ya, berharap. Nah, ini ayat ini juga sangat mendukung, sangat menganjurkan untuk kita e, berusaha. Ya, berusaha tidak menyerah dengan kondisi tidak menjadi seperti kelompok pertama ya dan juga tidak menjadi seperti kelompok dua yang ketika sudah sampai pada zona aman ya sudah ya ketika Anda sudah berusaha e, misalnya Anda jualan pendapatan Anda sudah kisaran rata-rata taruhlah 500.000 sehari ya ya sudahlah cukup ya segini juga dan ketika ditawarkan misalnya kenapa tidak meningkatkan e, omsetnya Padahal, kan, ini tempatnya rame, harus bisa Anda e, meningkatkan mungkin jadi 700 bahkan jadi satu juta dalam sehari. Ya, cukuplah segini. Nanti harus nambah karyawan, nanti repot, nanti ini, nanti itu. Ya, nanti kalau ini, e, kalau nambah modal, e, beli peralatan yang lebih canggih, nanti resikonya juga. Untung kalau kalau bagus tapi ternyata kalau tidak laku ini sebagainya. Itu orang yang takut tantangan. Kelompok kedua tadi yang berkemah cuma sampai tengah-tengah gunung, ya. Ya. Ayat tadi Fa'ida farq ta sob saya kira itu e, cambukan bagi e, teguran bagi orang-orang yang cukup merasa e, aman ya atau menganggap diri cukup pada zona aman. Ya, dan tidak mau mencari tantangan yang lebih tinggi, ya Faiza Farouk Taafah. Kalau kamu sudah selesai, kalau kamu satu target sudah kamu uh, peroleh, maka buat target-target yang lain yang lebih tinggi. ya Ketika Anda uh, keluar dari satu zona aman, bukan berarti Anda membiarkan diri Anda di zona yang tidak aman atau istilahnya teror zone, tapi sebetulnya Anda sedang mengejar dari satu zona aman ke zona aman yang lebih tinggi. ya e, Punya satu perusahaan, target ingin punya dua perusahaan, sehingga dengan dua perusahaan ya keuntungan Anda semakin banyak, dan dengan keuntungan yang semakin banyak, semakin banyak juga e, kebaikan yang dapat Anda lakukan ya Jadi, eh, jadilah seorang kelompok yang ketiga tadi, atau istilah stall ya, dalam *adversity question*, kecelakaan asesmen disebut sebagai *climber*, yaitu pendaki sejati. Ya, pendaki sejati jangan mundur ketika ada tantangan. Ya, baru mau naik. Baik itu penyebab mundur Anda dari diri sendiri maupun penyebabnya dari orang lain. Ya, Anda terus harus hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Ya, jadi eh, jangan biarkan diri Anda eh, Ter, apa, terkungkung atau tidak mau bergerak karena bisikan-bisikan dari diri sendiri maupun juga dari orang lain Ya, perkuatlah eh, apa mental Anda, tingkatkan kemampuan problem solving Anda dan jadilah seorang climber Walhamdulillahirabbil alamin wallahul muwafiq ila tariq wassalamu alaikum wabarakatuh